Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengupdate driver Thunderbolt 3 ya di laptop kalian mungkin atau di PC kalian. Jadi mungkin kalau kalian memang ada rencana untuk pasang eGPU di laptop kalian atau VGA eksternal, itu kalian harus update dulu driver Thunderboltnya ke yang paling terbaru gitu, ke yang paling terbaru. Ya pokoknya kayak gitu dan kalau kalian pakai driver bawaannya itu nggak bisa gitu pakai Thunderboltnya nggak akan kebaca untuk VGA-nya. Nah sebenarnya untuk cara mengupdate-nya gampang banget. Kalian cukup klik yang start ini, kalian cukup klik kanan ya. Kalian cukup ke device manager, dan kalian cukup cari yang namanya Thunderbolt gitu ya. Dan kalian, kalau cari yang Thunderbolt gitu ya, kalian cukup cari aja yang kayak gini. Thunderbolt gitu ya di sini, di bawah dari sistem devices, kalian bisa cari yang namanya Thunderbolt. Cuman di sini untuk yang saya, namanya Thunderbolt tm controller 1575 mungkin kalau kalian cuma taner revolt doang pokoknya yang ada nama taner nya kalian klik aja gitu ya kalian klik kanan terus kalian klik properties gitu nah setelah itu kalian bisa klik tab yang namanya driver dan nanti di sini akan muncul uh, versinya di sini versinya udah saya update sih sebenarnya terbaru gitu ke 2019 untuk versi bawaannya atau kalau kalian misalnya baru uh, install tiba-tiba ke install gitu terinstall otomatis itu versi 2016 jadi kalian harus update drivernya kalian klik aja yang update kayak gitu aja dan untuk update-nya jangan uh, cari otomatis atau jangan search automatically for drivers. Jadi kalian harus uh, install manual atau suntik manual. Kalian bisa klik yang browse my computer for drivers. Tapi kalian harus dapetin dulu untuk file dari driver-nya Kalian bisa dapetin di deskripsi di bawah gitu ya. Dan tinggal kalian pilih aja untuk lokasinya ada di mana. Tapi mungkin kalau saya bikin Uh, zipnya kalian ekstrak dulu deh ya. saya kalian ekstrak dulu dan kalian cari aja foldernya gitu yang saya namanya adalah driver Thunderbolt walaupun saya belum bikin sih ya, mungkin nanti juga saya akan kasih namanya The driver Thunderbolt juga dan isinya kayak gini ya ini enggak ada instalan enggak ada exe, enggak ada executable jadi ini cuman update doang gitu ya kalian setelah itu kalian pilih aja foldernya gitu ya uh, setelah dipilih foldernya kalian pilih yang next aja Nah, nanti akan terinstall dan nanti akan ada tulisan the best driver for your device or already installed. Ini mungkin karena saya udah terupdate juga ya untuk versinya. Kalau kalian pakai yang versi 2016, nanti kalian bisa melihat di sini versinya akan berganti ke yang 2019. Tapi tergantung juga dari versi mana gitu yang kalian installnya atau yang kalian suntikin. Kalau kalian pakai versi dari deskripsi di bawah mungkin yang dari link saya yang bikin zip gitu, mungkin bakal ke 20 11 2019 atau 20 November 2019. Mungkin kalau kalian nonton video ini saat release, mungkin bisa jadi 2020 dan sebagainya. Dan ya pokoknya versinya bisa beda-beda sih ya, tergantung dari yang kalian suntikin. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye!